Yo minasan, o desu kak Welcome back on Watch YouTube channel Still with me, Theo Dan kali ini Gue mau review lagi ya Nah, reviewnya adalah Trio Seiko Tapi, apa ini ada di dalamnya? Stay tuned Oke? Okay? Hmm, Yang pertama, gue buka dari sini dulu Oke, ini yang gue bahas adalah Seiko Trio Black Series ya. Dan yang gue pegang ini adalah SPB 253J. Nah, nah ini special edition. Tapi nggak cuma special edition aja ya. Ini termasuk limited juga Black Series ini juga muncul di tahun ini ya, exactly di tahun 2022 nah trio andalan Prospex ini mendapat tampilan baru nah modelnya apa sih nah yang pertama gue pegang ini adalah model reinterpretation dari seiko 1965 ya atau mungkin yang dulunya versi originalnya itu disebut 62 emas nah yang pertama gue pegang nanti kan SPB 253J ya nah mulai dari movement dulu ya movementnya dia ini Menggunakan automatic movement in-house movement, ya, of course, ya, dengan kaliber 6R35, dengan power reserve 70 jam. Kalau terisi penuh, ya, untuk case-nya sendiri itu stainless steel. Biasanya, kalau warna hitam ini kan finishingnya, ya, kalau nggak brushed, ya, glossy, ya, hmm, biasalah pakai PVC di coating. Nah, ini dia pakai hard, hard coating, finishingnya ini dibilang ngedoof banget enggak tapi made finishing nah ini bikin jamnya itu jadi kelihatan gimana ya kalau gue bilang tactical banget deh tactical banget dan untuk uh, bodinya ini juga bener-bener apa ya nggak ada aksen brush apa segala macem bener-bener made finishing banget keren gue suka sih modelnya nah untuk glass materialnya sendiri dia terbuat dari curve sapphire crystal With anti-reflective coating, ya. Terus, untuk case back-nya sendiri, screw case back, ya. Dan dia di sini ada keterangan stainless steel, sapphire crystal, dan dia juga ada serial number-nya, ya. Jadi, kalian dapat nomor berapa sampai berapa itu ada tertera keterangan di sini. Nah, tadi ngomong-ngomong soal number. Tadi kan gue bilang limited edition, nah Seiko ini juga cuman di dibuild, uh, dibikin kurang lebih 5.500 pieces aja. Ya. Gue bilang made-nya sih nggak kayak yang dulu. Kalau dulu itu black-nya itu yang black series bener-bener hitam pekat. Kalau ini gue bilang agak-agak gun metal, ya. Tetap hitam sih, tapi arahnya lebih tetap gun metal. Nah untuk diameternya sendiri. Seiko yang gua pegang ini SPB 253 ini adalah 40,5 mm ya untuk diameternya 40,5 mm dan untuk ketebalannya itu cuman di 13,2. Nah lock widthnya ini dia cuman 20 mm. Dan untuk laktulaknya dia 47,6. Jadi sebetulnya ini jam cukup ideal ya kalau gue bilang. Bukan kecil tapi ideal buat di uh, pergelangan tangan universal ya. Contohnya ini pergelangan tangan gue 14,4. Kalau gue pakai si SPB 253 ini masih bisa tergolong ya yeah, ideal jadi laktulaknya itu nggak bener-bener lewatin lebar pergelangan tangan gua modelnya juga knit ketebalannya juga nggak terlalu over jadi pas ini bener-bener diving watch yang kalau di tangan seukuran gua 14,5 cm diameternya ini adalah salah satu jam yang ergonomik ya, paling ergonomik nah untuk water resistance nya sendiri kalau Seiko Prospex mungkin beberapa kalian udah tahu ya water resistance uh, untuk di seri ini adalah 200 meter nah untuk rotating bezelnya ini unidirectional rotating bezel dan terlebih lagi yang gue suka untuk aksen uh, warnanya ini adalah black sama uh, gua bilang apa ya ini orange black orange nya gua suka black kombinasi black orange nya ini gue suka jadi di minute hands nya sama di 15 minutes di rotating bezel nya ini warnanya agak-agak uh, kuning kunyit ya mungkin kalau orange sih gue bilang kurang matang mungkin lebih ke kuning kunyit ya nah untuk strap ngomong-ngomong strap nanti di sini kalian dapat extra strap yang ini ya silicon rubber jadi kalau kalian mau basah-basahan atau mau-mau aktivitas yang mungkin keringat kalian bakal berlebih atau yang di air-air gue ini lebih kompetibel ya tinggal plug and play aja karena di case nya sini juga ada lock hole kalian kalaupun gak punya uh, tools khusus buat cabut spring bar nya gampang tinggal ditusuk aja selesai oke okay. nah yang ini ini SKM nya adalah Seiko Prospect SPB-255J1 Or J1 ya Movement nya masih tetap sama sama yang tadi ya Automatic with manual winding Kaliber 6R35 dengan power reserve 70 jam kalau terisi penuh Case nya sama Stainless steel with hard coating dengan matte finishing glass materialnya curved sapphire crystal with anti-reflective coating terus diameternya nah ini agak gede sedikit diameternya kurang lebih di 42 mm dan ketebalannya ini di 12,5 mm lebih tipis ya tapi ini terlihat lebih bulky ya mungkin karena shape model uh, apa ya cutting model body sama laktulaknya lock itu jauh lebih cekung gini Jadinya kelihatannya lebih sedikit bulky ya. Nah, untuk lekuitnya sendiri itu kurang lebih ada di 20 mm dengan eh, ukuran laktulaknya lock ini ada di 48,8 mm. Water resistant-nya masih tetap sama sama kayak yang tadi di 200. Jadi, bisa dibilang tipe ini adalah Um, Marine Master 200 karena dia 200 meter atau baby Marine Master ya. atau baby 1968 1968 whatever tapi intinya model ini lebih mirip dengan Marine Master series ya. kebanyakan orang taunya seperti itu dan untuk bag case nya masih tetap sama dengan tipe yang tadi Terus ada tulisan limited edition, dan juga di sini ada limited numbernya dari 5.500 piece. Oke, okay. kasih tunjuk buat kalian. Di baliknya sini ada logo prospek emblemnya, juga prospek diver ya, logo tsunami, ciri khas salah satu ciri khas logo Seiko diver. Ada emblemnya yang dijahit di. di, jahit di bagian dalam strapnya, strapnya yang kalian dapat juga sama. Dan untuk alternate-nya kalian juga dapat ini dia, silicone rubber. Kalau misalkan kalian mau bener-bener reckless deh, lebih pakai ini lebih oke okay sih. Kalau misalkan lagi sloppy sloppy lagi di lapangan, pantai or else ini jauh lebih oke. Okay. Buat basah-basahan. So, this is Baby Marine Master 200. Or Marine Master 200. Oke, okay, next. The last one. Yang ini yang gue pegang terakhir, ini adalah SPB 257. Uhuh. Oke. Okay. Setelah yang kalian tahu, ini modelnya apa? Kalian pasti bilang kura, kan? Yeah, Kura-kura. Oke, okay, ini sebetulnya... Reinterpretation dari 1970s, Captain Wheeler. Nah, ini sekarang adalah model -nya. movement Movementnya masih tetap sama dengan uh, movement in-house automatic movement. Dengan kaliber 6R35, dengan power reserve 70 jam, kalau terisi penuh, dengan fitur hack and winding. Nah, untuk case-nya masih tetap sama materialnya. Stainless steel with hard coating Tapi warnanya sini matte black gun metal Yang bikin gue suka di model-model ini adalah walaupun sepertinya di Apa ya Reinterpretation artinya not not purely reissue tapi nggak banyak yang dirubah Nah untuk glass materialnya sendiri ini dari Tetap sama ya curve sapphire crystal with anti-reflective coating untuk back case nya itu masih tetap sama juga. Back case nya masih tetap sama ya. Ada logo Tsunami, Seiko, terus ada keterangan Sapphire Crystal, Stainless Steel and limited number-nya di sini ya. Limited number -nya di sini ada. Lumayan agak gede sebenarnya secara diameter ya. Di kalau dibanding yang ini dia itu jauh lebih tipis dan lebih melebar. Tapi latulaknya lebih pendek. Ya, yeah. Untuk laktulaknya panjangnya lebih pendek Karena dia lebih curvy ya. Itu yang bikin gue suka Diameternya 42,7 mm Dan untuk ketebalannya di sini Cuman di 13,2 mm Untuk lak itu Cuman 41,6 Tuh kan Gak sepanjang yang ini 41,6 dan look widthnya sendiri Dia cuman di 20 mm Gue entah kenapa Gue kadang suka banget jam dengan kayak gini nih ini salah satu dulu waktu ini belum jauh-jauh belum keluar gue sempat suka model ini karena apa dia lebar tapi strapnya kecil jadi lebih kelihatan dominasi mendominasi gitu loh modelnya nih kayak gini nih curve-nya gue suka aja strapnya kecil tapi bodinya lebar jadi kesannya emang yang ditonjolin tuh emang kepala ya bukan strapnya Justru kalau ada orang bilang yang ini nggak terlalu seimbang karena strapnya kecil, kepalanya gede oh, Menurut gue itu justru jadi nilai unik tersendiri sih buat gua Nah gue suka shape-nya, gue suka bentuknya, gue suka ketebalannya juga Pas banget, rasanya kalau dipakai di tangan tuh kayak ergonomik gitu loh Kayak, kayak plek banget gitu loh Oke, okay, tadi kan gue udah janji ya buat ngasih kalian shot shotnya kayak apa dan ini keren banget. Oke, okay, biasanya kalau Seiko yang kita semua tahu rata-rata kan warnanya green ya. Rata-rata itu warnanya green atau hijau lah. Tapi untuk beberapa special edition kayak contohnya kemarin Save the Ocean or Pandi itu Seiko udah mulai berani ngasih warna lum-nya biru ada aksen birunya. Nah yang ini ini dia didominasi warna biru tosca ya warna loom untuk di index marker sama our hands terus sama second handsnya ini di biru tosca. Nah untuk di lume pipnya ini dia warnanya tetap green tapi untuk di minute handsnya di jarum menitnya yang warnanya jingga or uh, mustard yellow yellow mustard ini bener benar yellow. So ini benar-benar keren sih menurut gua Ya ini keren. Oke okay, untuk ketiga ini memang reinterpretation dari tahun 65 yang ini 68 yang ini 70 ya. 62 mas 1968 or Marine Master ya setelah itu ya setelah 1968 itu baru muncullah si Marine Master and then this one is Captain Willard. Oke. Okay. Itu tadi uh, yang udah gue bahas ya sebelum gue close Gue kasih tahu lagi kalian, kalian kalau mau berburu Misalnya kalian udah keracunan dan kalian termasuk yang udah menunggu seri ini buruan ya Kalian bisa langsung uh, menuju website kita di jamtangan.com atau melalui via aplikasi Karena ini gak cuman... Uh, special black edition aja ya tapi ini bener-bener limited number so it means kalau seandainya emang abis ya abis sesuai numbernya kayak gitu dan kita dapat berapa I don't know yang pasti waktu ini udah nyampe fresh from the oven gue langsung buru-buru review buat kalian so everyone ini tadi ya Seiko Prospect trio black series ya yeah, diverse interpretation from 1965 1968 and 1970s. So buat kalian yang mau berburu happy hunting and happy shopping. Oh ya, yeah. jangan lupa subscribe. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komen. Yang nggak suka bisa klik tombol dislike, tapi yang tombolnya kayak gini juga. Yang suka bisa langsung like, atau mungkin kalian bisa share. And jangan lupa dinyalain loncengnya, just in case. Gue bakal datang lagi dan bawa something buat kalian. Oke? Okay? I think that's all. Monggo langsung silahkan ke website kita. Berburu si trio ini. And happy hunting and happy shopping. And see you on the next video, bye.